Ya Allah, berdoa. Sha la la la la hiya hiya kau tak Sha la Saya bimbang sama pelajaran. Ayo semuanya nyi, libu libu libu mantap jiwa. Gang saya bimbang sama pelajaran. Akinnya ya tidak bimbang lagi. Kami senang, kami senang. Iya senang sekali.